Baiklah persahabat ya selari manapun kalian berada sebelum mengawali percuma kita di pagi hari ini tentunya Bomin akan mengucapkan bu ya selamat menjalankan puasa arafah bagi yang menjalankannya tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan kesehatan dan keberkahan amin ya robbal alamin keunggahan pertama persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial banget dari ig-nya kak Nova. persahabat ya tentunya unggahan kemarin. Bahwa banyak sekali orang yang sangat sayang dan peduli kepada DDA Lesti Yang mana Lesti dikasih hadiah persahabatia ya, oleh fans yang sangat luar biasa Selalu mendukung, selalu mensupport dan selalu mendoakan yang terbaik Ada hadiah untuk Lesti dan Mama Reddy persahabatia ya. Hadiah ini dikirimkan ke rumah Rizky Bilar nih luar biasa mudah-mudahan Tentunya Lesla lovers Tangerang. Selalu diberikan keberkahan juga, persahabat, ya. Tentunya niat tulus, doa tulus yang diberikan. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin. Ya robbal Alamin. Tungguan berikutnya kita lihat juga, persahabat, ada ungan spesial banget dari Kak Rico Falk, persahabat, ya. Yang mana ketika diwawancara di akun Hits Infotainment, tentunya Bang Rico menyampaikan, mengatakan untuk... Soal tentang Rizky Bilar Bahwa Rizky Bilar orangnya gak ada yang berubah Persahabat ya cuma terkecuali Yang berubah tentunya lebih bucin dan lebih gemuk Wow, ini sudah pasti karena efek bahagia dengan dedek Lesti Gejora Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kita persahabat ya Doakan yang terbaik selalu untuk Lesti maupun Rizky Bilar Postingan tersebut telah di -post kembali oleh akun Instagram HP Rat Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan nggak ada yang berubah, bedanya sekarang lebih gemuk, lebih bucin Wow <laughs> Memang cute banget rasabat ya setelah bertemu dengan Les nih, Rizky Bira semakin bucin dan semakin gemuk Rasabat ya efek bahagia nih luar biasa memang Tentunya, hubungan Lesti Bila selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans, yakni salah satunya dari akun fw 8156 mengatakan dalam kolom komentar, "Tetap ya, bucin di mata teman-temannya, emang sih gak bisa dipungkiri ke pasabatnya. Bukti nyata, Rizky Bila sangat bucin itu tentunya terlihat dari penyampaian." bang Riko, persahabatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan tentunya banyak dukungan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat. Ber kabar berikutnya kita lihat persahabat ada dukungan spesial banget kemarin persahabat dia ya. tentunya Mas Gong Li. Di sini menuliskan sebuah kalimat lewat ig pribadinya persahabat ya. Di situ tertuliskan mohon maaf nomor pribadi saya disebar abah please jangan spam telepon atau WA ya karena itu lebih ke privasi dan mengganggu kerja saya nanti. Bukannya nggak mau kenal atau apapun tapi itu nomor kerjaan dan bersifat privasi. Terima kasih mohon maaf persahabat ya. Wow, postingan tersebut lebih dipost oleh Fali Akbar dan diunggah kembali oleh Bang Aril, para sahabat ya, memang luar biasa kekocakan yang selalu membuat kita bahagia dari tim Leslar, para sahabat ya. Di sini ada caption yang tuliskan memang seperti ini yang kita mau. Wow. Lagi-lagi <lacht> membuat kita ketawa bahagia oleh tingkah laku dari tim Leslar, para sahabat ya. Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan dan kebahagiaan untuk kita semua Leslar lovers. Unggahan tersebut juga telah post kembali oleh akun Leslie Bilar Underscore Video. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Eh, gubrak. Aduh, mimin juga dah bingung nih. Mas Gong kalau kayak gini terjadi persekongkolan di belakangmu. Wow. Emang julid banget, persahabat, ya, dari tim Leslar ini yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Mudah-mudahan membuat kita semakin bangga untuk... Mereka yang selalu memberikan kejutan kabar baik soal Lesti dan Rizky Bilar Keunggan berikutnya para sahabat, kita lihat juga kemarin para sahabat, ya, Ada unggahan spesial banget nih dari Teh Yuli Yang mana Teh Yuli mengunggah sebuah postingan foto cute Leslar para sahabat, ya. Tentunya tapi ditutup nih wajah dari mereka berdua yang selalu tatap menatap Aduh, Membuat kita semakin baper Melihat begini aja kita sudah makin bahagia para ya. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dan niat baik dari Lesla. Kita hanya bisa mendukung, mensupport, dan mendoakan yang terbaik. Ini tentunya sudah lama, tapi tetap rasa baru para ya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendapatkan kejutan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat mudah mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar terbaru seputar Leslie dan Rizky Pilar. Tetap pantengin channel ini para sahabat ya biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mungkin info informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.